Halo guys, balik lagi bersama gue, Wirman di channel Gitar yang sekarang lagi-lagi mau main gitar Sekarang kita mau lanjut deep talk nih ya Konten yang emang udah lama gue tidak lakukan ya, baru kemarin dilakukan lagi Buat yang belum tahu gue jelasin lagi, deep talk adalah konten dimana kita akan berdiskusi hal-hal yang tabu Dan hal-hal yang tidak umum diperbincangkan Dengan tujuan untuk memperluas pikiran kita, wawasan kita, supaya kita bisa hidup lebih baik Melihat uh, hidup dengan Pandangan yang lebih baik lagi, dan juga kita tidak membenarkan suatu secara absolut ataupun menyalahkan suatu secara absolut. Kita di sini diskusi dua arah, anjas mabar. Ya topik kali ini juga melanjutkan apa yang kemarin kita bahas ya, yaitu toxic positivity. Cuman di toxic positivity itu di penjelasan gua kemarin gua Indikasinya besar terjadi karena penggunaan sosial media yang berlebihan Atau penggunaan sosial media yang terlalu adiktif dan berakibat buruk buat gue gitu loh Mungkin gak cuma adiktif juga Tapi kayak mungkin gue biasa aja cuman apa yang gue lihat kontennya tidak baik buat gue gitu Nah konten seperti apa sih emang gue punya sosial media apa sih Nah abis ini gue akan ceritain sosial media gue selama ini Nah, nih, nah, sebelum itu balik lagi seperti biasa kita cari definisi dulu ya, definisi dari media sosial. Sini gue udah nyari juga, ini di layar komputer gue, sorry nggak gue kasih lihat. Nah, media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain ya, oleh para penggunanya supaya bisa berpartisipasi, berkomunikasi, berbagi, dan menciptakan berbagai konten tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Biasanya karena... <tuh> ya melihat dari 10 tahun belakangan ya perkembangan teknologi dari mulai handphone terus lalu komputer, internet, dan sampai sekarang gitu ya sosmed tidak bisa lepas dari itu gitu jadi kayak bisa dikatakan sosial media adalah buah dari perkembangan teknologi itu sendiri dimana kita juga jadi lebih dekat kepada orang yang jauh banget gitu ya secara geografis terus kita bisa tuker kabar dalam waktu cepat juga instan gitu ya update perhitungannya juga per detik bayangin 10 sampai 20 tahun yang lalu itu enggak ada gitu kan sangat shifting banget jadi kultur ataupun behavior manusia ya dari Uh, gak adanya teknologi itu sampai ada gitu, termasuk di sosmed ini Jadi ya bisa dikatakan sosial media juga sangat berpengaruh ya terhadap manusia zaman sekarang gitu Banyak opportunity juga yang bisa didapat dari adanya lu punya sosial media kayak ya seleb selebriti, salep gram influencer dan segala macam Bahkan korporasi ya kayak PTP itu perusahaan-perusahaan gede juga Mulai melek teknologi dari mungkin 10 atau lima tahun yang lalu mungkin baru kepada buat Facebook, buat YouTube, apa segala macam, buat TikTok bahkan sekarang. Itu mengindikasikan bahwa memang sepenting itu gitu loh, sosial media dalam hidup kita. Namun walaupun sosial media itu penting gitu ya, ada hal yang baik bisa diambil, tapi ada juga hal buruk yang bisa kita dapatkan gitu. Tergantung dari kita bagaimana menggunakannya, bagaimana kita mengimplementasikan sosial media tersebut gitu kan. Dan hal negatif tersebut tidak terjadi pada satu dua orang, tapi juga banyak banget orang. Hal ini bahkan diangkat sebagai film juga terkait hal negatif dari penggunaan sosial media dengan judul Sosial Dilema kalau kalian tahu filmnya di situ bentuknya tuh kayak dokumenter terus dia nyeritain bagaimana perusahaan-perusahaan telekomunikasi media sosial secara khususnya mengeksploitasi behavior kita yang terekam saat menggunakan sosial media gimana itu akhirnya ujung-ujungnya untuk kepentingan ya, keuntungan korporasi itu sendiri gitu contoh dari eksploitasi di sosial media di film Sosial Dilema Ya seperti kayak kita saat menggunakan Katakan Facebook gitu, kita nggak klik apa Kita nge-scrollnya sampai kapan gitu ya Sampai di page berapa Lalu menit dan detik kita selama durasi Penggunaan sosial media itu semua di track Habis itu data kita akhirnya terbentuk Sehingga nanti kita uh, punya yang namanya Persona, persona dalam sosial media tersebut Digunakan sama si korporasinya Untuk bisa menyodorkan kita Ads-ads yang relevan buat kita ya Kayak gitu-gitulah, itu contoh eksploitasi di film itu Kalian tonton aja deh nah, di sini ceritain soal eksploitasinya sih sebenarnya. Nah, kali ini gue lebih pengen cerita soal penggunaan gue pribadi terhadap sosial media tersebut gitu ya penggunaan sosial media gue sendiri gue pengen coba merenungkan bagaimana sih penggunaan gue apakah terkait sama toxic positivity kemarin apa enggak gitu kan nah langsung ke sosial media pertama yang pernah gue buat dan gue gunakan ya sebenarnya zaman dulu sih pertama kali gue pakai itu Friendster ya itu zaman gue SMP itu tuh sekitar tahun 2006 ya 2004 sampai 2006 mungkin e, namun di situ penggunaannya juga masih minim banget gue harus kuarnet net waktu itu bayar billing hanya untuk kayak main Friendster gitu kalau kalian belum tahu, Friendster itu kayak zaman Facebook dulu gitu loh, yang masih ada wall, masih ada game-game kecil di dalam uh, profil lo dan segala macam. Yang gue dapat sih tujuan gue punya Friendster ya untuk uh, ikut-ikutan sih tren di zaman waktu itu gitu loh kayak kalau lo nggak punya friendster tuh nggak keren gitu kan, gimana di situ nanti kita akan hias profil kita gitu kan, Men menunjukkan kayak jati diri atau sekalibat dari diri kita ya sebagai persona masuk, mungkin disitu situ tuh cikal bakal masuknya persona kita, behavior kita atau re referensi kita gitu ya, menjadi masuk ke jaringan media sosial itu pertama kalinya sih. Cuman gue nggak bahas itu lah, gue juga wah, udah nggak ada lagi itu Friendster kan. Jadi beli yahoo setengah gua jadi gua langsung lengkap aja ke pertama deh sosial media yang pertama yang paling tua dan masih gua pakai sampai sekarang gitu yaitu facebook facebook gua pakai itu dari zaman SMA SMA kelas 1 ya 2007 artinya waktu itu e, mau menuju ke kelas 2 ada temen gua yang ngasih tahu ini ada facebook nih coba lu bikin gitu kan sosmed nih Oh kayaknya keren gitu kan zaman sekarang banget bahkan di waktu itu freser juga udah jarang gitu jadi ya butuh media sosial baru lagi untuk melakukan hal yang sama seperti di Friendster Muncullah Facebook, akhirnya gue bikin. Waktu itu ya masih kayak yang tadi gue bilang, fitur-fiturnya hanya ya kita akan post foto, abis itu kita akan announce kalau kita tuh in a relationship atau enggak, seperti itu kan. Seperti di filmnya Social Network, sama juga. Tujuannya pertama itu dibikin Facebook, terus ada yang namanya Wall, ada terus nanti kita posting, ada fitur pokok tuh itu kan. Ya tujuannya sih untuk nyari tahu kabar terbaru dari teman-teman kita ya. Namun sering berjalannya waktu, sekarang di tahun 2022 sekarang gue gunakan Facebook hanya untuk mengetahui apakah teman gue ulang tahun hari ini atau tidak atau kapan dia ulang tahun seperti itu gitu karena ada fitur untuk mengingatkan kalau si teman kita ini ulang tahunnya tuh kapan kayak gitu gitu selain juga untuk melihat teman Ulta di situ gue ngeliat meme. Jadi banyak grup-grup juga yang lucu-lucu gitu kan. Jadi gue lihat di situ, terus juga nggak e, tahu kenapa videonya juga menarik loh. Belakangan Facebook sekarang punya video tuh bagus-bagus. Maksud gue kayak video yang disodorkan juga yang emang gue seneng ternyata. Dan gue tuh ngerasa rasa gue gue ada eksploitasi gitu loh. Karena emang gue mencari hiburan di situ. Walaupun emang akhirnya juga naik trafiknya juga. Selama gue emang seneng, gak masalah. Dan gue juga nggak sampai yang terhitung dibilang adiktif untuk melihat video di Facebook, nggak juga. Tapi terhibur. Jadi masih aman menurut gue. Di Facebook gue juga jadi tempat Waktu itu sempat untuk upload -up -up -up video game ya. Facebook gaming. cuman sekarang udah enggak. Boleh juga kalau kalian masih mau lihat videonya di Facebook page gue. Yaitu Wirman Syao Mustafa. Lalu kita pindah ke sosial media gue yang berikutnya gitu ya. Ini gue gunakan lumayan kenceng ya. Lumayan sering ya. Yaitu dari zaman SMA kelas 2 kelas 3 sampai kuliah. Kuliah itu di pertengahan sampai tingkat 2 gue atau tingkat tiga gue. Gue lupa. Yaitu Twitter. <laughs> Twitter juga ya. Sempet banget jadi yang trending banget ya. Mungkin sampai sekarang bisa dibilang. Cuman gue udah lama banget nggak main Twitter lagi. Jadi gue cuman lihat liat doang berita-berita yang viral. Bisa paling cepat tuh di Twitter. Dulu sih parah banget. Dulu tuh asik banget Twitter. Kayak lo tuh nggak punya Twitter, nggak keren. Ini benar-benar kayak uh, platform sosial media yang cuman ngasih kesempatan ke kalau untuk nge-tweet atau nge-post sesuatu yang berkarakternya berkara itu sedikit. Karakternya itu uh, dibatasi gitu. Jadi lu akan ditantang secara nggak langsung untuk apa yang gue perlu post dari keterbatasan ini gitu kan Apa yang gue post supaya gue terlihat keren atau segala macem dari batasan yang dikasih gitu Wah itu seru juga Terus habis itu kayak uh, banyak berita-berita terkini yang sering uh, bisa didapatkan itu dari Twitter Terkininya tuh bener-bener terkini banget itu nggak detik Kayak misalnya kalau ada kejadian gempa atau kejadian bencana atau apa yang segala macam gitu ya Pasti yang pertama kali kita cari itu di Twitter gitu loh Jarang loh Twitter down, Facebook sering down, Instagram sering down, yang lain-lain tuh sering down Pasti kita lariin nanti ke Twitter cok. biasanya zaman jaman sekarang tuh kayak gitu Parah tuh Twitter tuh Cuma emang sekarang gue udah gak sering pake gara-gara teman gue juga banyak yang gak pake gitu loh Jadi ya gak ada tujuannya lagi gue nge-tweet, gak ada asiknya lagi gue nge-tweet Bener-bener cuman baca doang jadi kayak portal berita Nah gue ngerasa itu kayak kurang asik jadi gue gak pake lagi tuh Twitter Ya jarang sih, kadang gue pake kadang gue gak juga Ya belakangan kadang gue lagi buka-buka juga itu Twitter ternyata ya beberapa teman gue masih ada yang pakai sampai sekarang gitu loh Masih dengan uh, behavior yang sama yaitu ngepost dan curcol-curcol -cur -cur -cur dikit gitu ya di WIG waktu Indonesia galau sekitar jam 3 pagi Disitu gue liat-liat banyak juga yang curhat banyak yang menjadikan Twitter mungkin kayak Pelarian gitu ya, supaya dia bisa nenangin diri di situ, di pos apa segala macam Antara senang dan sedih sih, senang ada yang masih pakai Twitter, sedih karena yang di pos ya itu gitu loh. Cuman ya, penggunaannya juga jauh beda sama zaman dulu sih. Nostalgia aja jadinya ngelihat pos-pos yang tipe yang seperti itu gitu kan. Lalu berlanjut ke <laughs> yang sekarang gua pakai gitu loh, yang menjadi wah, menurut gue ya, sosial media utama untuk ngasih lihat ke kalian, bahkan ya itu ya, apalagi kalau bukan YouTube. <laughs> karena video ini juga diupload di YouTube gitu kan YouTube itu gue udah buat dari zaman 2012 ribu dua akunnya waktu itu masih belum ada tuh yang kayak youtuber Indonesia yang udah terkenal ya zaman dulu kan kayak di dua kan si Chandra Leo skin Arab dan Eclipse kayak segala macem kan Itu kan zaman 2015 banget Dulu 2012 gue udah punya Gue udah bikin uh, akun Tapi memang hanya untuk nonton Akhirnya gue buat untuk ngepost video itu di 2018 Sangat jauh ya Sangat telat banget sebenarnya. Karena tadinya itu gue cuman buat hiburan aja gitu loh <laughs> Gue cuma nonton untuk video-video yang kayak yang tadi gue sebut ya chandra ada kawan-kawan di 2015 gitu untuk nyari hiburan seru banget gitu kan untuk nontonin dan nungguin banget video-video mereka gitu dan gak cuma youtuber indo gitu, youtuber luar juga PewDiePie boom PewDiePie itu dari zaman kapan anjir? gue nontonin benar-benar dari dia yang main amnesia, dia yang main uh, cat mario, dia yang main sampai minecraft juga gitu kan bahkan vlog-vlognya juga itu gue tontonin semua jadi dari zaman dia berapa subscriber tuh sekarang sih udah gila banget gue udah lama nggak nonton juga jadinya karena sekarang YouTube juga gue jadi cuma tempat belajar tempat dengerin musik gitu belajar apa belajar banyak hal gitu loh gimana pakai Photoshop gimana pakai OBS gimana desain yang bagus gimana belajar gitar gitu ya segala macam deh jadi tempat belajar sih gue kalau sekarang YouTube tuh selain itu juga YouTube menjadi tempat share video-video gue sekarang gitu kan seperti video ini akhirnya menjadi salah satu pendapatan pasif gue juga untuk membuat konten seperti ini tuh selain emang senang gitu ya dapat juga duitnya. Lalu lanjut ke sosial media yang berikutnya ya. Ini sosial media yang sebenarnya pengen gue bahas lebih dalam di sini. Sosial medianya yaitu Instagram. Nah, Instagram pada awalnya gue lupa juga zaman kapan. Saya inget gue sih di 2014 ya. 2014 ribu empat itu tahun-tahun gue baru mulai mau lulus gitu. Di situ gue baru lihat, sebenarnya kan udah ada Instagram dari lama. Cuman gue ngeliatnya kayak Wah edgy banget ya, eksklusif banget". Zaman itu tuh gue masih fokus di sosial medianya tuh pet namanya. Sekarang udah gak ada. Nah, di 2014 itu pengunjung terakhir. Udah juga jarang yang main, akhirnya ya gue pindah ke Instagram. Anak-anak juga ternyata banyak yang di Instagram teman-teman gue waktu kuliah. Ya udah gue bikin dong. Di situ ternyata Instagram, uh, pas gue lihat uh, tempat untuk mengepost juga sama kayak Facebook, cuman kayak lebih keren aja gitu ya tampilannya kan juga di mobile, lebih mobile friendly dibanding Facebook waktu itu. Namun karena gue baru dan gue tipe orang yang jarang foto ya ngepost foto jadi gue cuman yang ngeliat aja gitu kalau orang lain tuh ngepostnya apa jadi cuman kayak gitu-gitu aja zaman dulu tuh sampai akhirnya sekarang jadi punya story gitu ya fitur story namanya dulu tuh sebenarnya yang pertama kayak story story gitu tuh snapgram gue ingat banget cuman gue nggak bikin ya akhirnya ada Instagram Story, wah fiturnya jadi makin menarik gitu, Apalagi, jadi gede sampai sekarang bahkan ada bisnisnya bahkan bisa dapat duit dari situ, wow. Akhirnya juga Instagram menjadikan uh, sumber passive income kedua gitu ya selain YouTube dimana mana ada endorsement, ada paid promote dan segala macam bahkan tempat jualan brand sendiri gitu ya sk 69 kan ada Instagram juga itu jadi uh, social media paling depannya kita gitu untuk ngasih lihat brand. Namun ternyata di sini gue ngerasa ya uh, balik lagi sama kayak toxic positivity kemarin gue ngerasa uh, paling parah buat gue itu sebenarnya instagram jeleknya gitu jadi sumber toxic positivity terbesar gue instagram nah kenapa bisa kayak gitu nah gue cerita dikit gue kan uh, lulusan dari SMA yang bisa dibilang ya bukan yang sombong nih sorry banget tapi ya termasuk yang ngunggulan kalian bisa lihat juga kalau kalian tahu gue SMA mana kalian bisa lihat sendiri prestasinya kayak gimana itu sekolah gitu ya bukan prestasi gue tapi prestasi sekolahnya nah dari situ ya Instagram gue akhirnya jadi banyak teman-teman gue yang juga dari SMA gue gitu kan banyak yang gue follow sampai sekarang bahkan namun kayak nggak tahu kenapa karena sekarang juga udah di umur yang akhirnya mereka berkeluarga dan segala macam gitu ya gue melihat jadi kayak kok gue waktu ngeliat Instagram teman-teman gue banyak yang udah Sukses gitu ya, sorry nih dalam tanda kutip Seperti yang gue bahas kemarin kayak Saat gue buka Instagram sekarang menjadi ajang iri atau uh, Apa ya, membandingkan diri gitu ya Ke orang-orang yang uh, udah sukses gitu loh Termasuk salah satunya ya teman temen, -temen gue juga yang dari SMA Kayak mungkin gue salah mikir kayak gini Tapi ini yang emang gue rasain gitu so, Saat buka gue ngeliat story Habis itu ngeliat mereka udah punya anak Mereka lagi liburan ke Bali, lagi Oh, sama keluarga, lagi di luar negeri bahkan Lagi mengambil studi S2, S3 di luar Wow, gue bilang Terus gue ngelihat profil gue <laughs> Profil gue main gitar, cok Profil gue main game Profil gue gaya-gaya foto outfit Kalau timbangan tuh udah timbangan berat sebelah ya Gue salah lagi mungkin mikir kayak gini Timbangannya juga mungkin gak relevan gitu ya Ini cuma pikiran doang mana atau apa Tapi lu tau lah, lu, lu Maksud gue ngerti kan gitu ya, kayak saat ngelihat seperti itu terus lu pos bandingin ke diri gue Bagaimana sih yang lu rasain gitu kan Itu yang gue rasain Ya mungkin gue harus akuin kalau misalnya gue iri gitu dan itu adalah hal yang salah Kayak sedih juga gitu loh SMA sama Nilai gue yakin kayaknya gue <laughs> Bisa gitu loh, gue ngerasa gue bisa Tapi kenapa nasib bisa beda gitu ya Ya jelek banget pikiran gue yang kayak gini sumpah dah asli Sebenarnya kan balik lagi ke diri gue sendiri yang gak menggunakan apa yang gue punya untuk bisa dapetin apa yang gue mau gitu loh Itu salahnya sebenarnya di situ. Kayak gue ngerasa tertinggal dan gak jadi bagian dari kayak mereka gitu ya yang sukses lagi dalam tanda kutip lagi Sorry nih kalau ngeluh ya sorry banget nih Tapi ini benar-benar gue cuman mau share apa yang gue rasain saat menggunakan sosial media instagram gue ini gitu kan Mungkin setelah gue share ini dan cerita ke kalian, mungkin gue juga jadi lega dan ya akhirnya gue gak iri lagi, gue gak membandingkan diri gue lagi ke mereka. Ya doain aja yang terbaik itu Mudah-mudahan, amin, amin. Lalu gue lanjut ke media sosial selanjutnya ya, yaitu Whatsapp. Whatsapp, wow. Ini adalah salah satu yang kepake banget sekarang yang untuk kerja, untuk connect ke orang-orang terdekat. Wah, gila sih! Ini kalau nggak ada WhatsApp, gue nggak bisa kerja. Anjir, ibaratnya gitu, saking krusialnya. Sebenarnya, sebelum ada WhatsApp juga dulu, kita pakainya tuh kan yang tipe-tipe mirip itu line kan Line itu uh, social media chat yang sama juga fungsinya, cuman emang lebih eksklusif dan lebih social purpose banget gitu loh. Untuk cerita-cerita atau ceri ngobrol, bikin grup segala macem. Bedanya sama WhatsApp sekarang udah ada fitur yang menggunakan nomor HP lo. Nah nomor HP ini sangat digunakan juga untuk bekerja. Soalnya untuk nelpon apa segala macem. Bikin grup juga bisa sekarang. Waktu itu gue pake pertama kali WhatsApp di tahun 2015. Pindah dari line yang karena ya itu tadi gue bilang. Kegunaannya emang dipakai banget buat bekerja gitu ya. Akhirnya gue butuh banget. Akhirnya gue pake. Ya sampai sekarang sih gak ada pengalaman negatif menggunakan WhatsApp ya. Semuanya baik-baik saja. Karena memang gue gunakan sebaik mungkin ya seprofesional mungkin. Karena untuk bekerja gitu loh. Nah lanjut ke platform yang berikutnya yang sekarang tuh lagi in banget mungkin dari sekitar satu tahun atau dua tahun yang lalu ya Yaitu TikTok Gue buat itu TikTok uh, akun gue pribadi yaitu di 2021 bener benar baru banget dan telat sebenarnya Kalau gak salah gue tahu itu dari tahun 2018 yang viral ya Cuman waktu itu sorry banget masih dalam tanda kutip alay <laughs> Dan juga banyak hal-hal negatifnya gitu loh Sorry nih, ini pendapat pribadi gue aja, negatif at least buat gue. Jadi ya gue harus hindarin yang negatif buat gue dong. In my defense sih seperti itu gitu ya. Akhirnya gue gak pakai tapi gue melihat sampai sekarang perkembangan dari TikTok juga akhirnya makin bagus gitu ya. Di 2021 akhirnya gue bikin. Ya karena emang bagus, kenapa enggak? Gue mau pakai kalau bagus, kalau jelek buat gue ngapain gue pakai gitu kan. Bagusnya itu TikTok sekarang ya karena uh, makin dikit yang, sorry to saya alay dan juga makin dikit yang... Uh, Kontennya tuh yang nggak jelas gitu loh Sekarang ya lo ada juga yang bagus Ada juga yang terorganisir Ada juga yang terstruktur kontennya Wah bagus deh pokoknya Akhirnya gue mendapatkan uh, hal yang gue senengin Yaitu ya penghiburan diri Balik lagi gitu loh Ada yang gue bisa dapat dari TikTok Tapi ya memang masih ada sih Kadang gue lihat di TikTok yang kontennya ya ah, Terlalu kasar, terlalu raw Terlalu nggak dipikirin dulu sebelum di post Kayak gitulah lah ngerti kan maksud gua Gak bertanggung jawab, nggak senonoh Drama murahan, kayak gitu-gitu Cuman ya bagaimana waktu kayak di Facebook gitu ya Selama kita pakai TikTok nanti lama-kelamaan FYP dan konten yang memang disajikan dari TikTok ke kita Akan makin sesuai sama apa yang kita punya gitu loh Apa yang kita cari preferensinya gitu jadi ya penggunaan kita, pengalaman kita saat menggunakan TikTok akhirnya makin baik lama-lama. Di situ sih senangnya gua punya sosial media yang emang bagus dan terurus gitu loh, terorganisir. Ya itu sih uh, sosial media yang gue gunakan sekarang gitu kan. Sampai sekarang masih banyak yang gua pakai dan gua buka kadang-kadang selain karena emang kerjaan ya, gue pengen juga tahu kabar yang dekat sama gua, kabar yang teman-teman gua gitu kan. Gak bisa lepas banget dari sosmed sebenarnya. Walaupun emang gua akuin sekarang ya, walaupun ada sisi positif tersebut yang tadi gua bilang tetap ada negatifnya nah negatifnya itu ya balik lagi tadi seperti mungkin bukan salah Instagramnya tadi kan tadi gue bilang Instagram yang uh, bikin gue toxic positivity kan cuman bukan salah Instagram tapi salah nggak bagaimana gue menggunakan Instagramnya sebenarnya apa yang gue dapat dari Instagram kan bukan Instagram serta merta kasih interpretasi gue terhadap konten aja mungkin yang salah gitu kan. Di sini juga mungkin ya gue akan mulai mengurangi sih dari dari sisi Instagram tadi ya secara spesifik supaya gue terhindar dari toxic positivity. Mungkin gue akan unfollow, sorry banget. <laughs> mungkin gue akan mengunfollow beberapa teman gue juga yang, ya sorry banget. Ini bukannya gue nggak mau temenan sih, tapi ya gue nggak mau ngeliat konten lo yang baik itu sebenarnya, karena nggak baik buat gue apa yang baik buat lo tentu. Baik buat gue juga gitu kan Atau bukan berarti gue nggak temenan ya, Ini salah satu langkah dari yang menyambung lagi Balik ke toxic positivity lagi gitu kan Supaya gue tidak merasakan hal ini Mengurangi gitu ya lama-lama Mudah-mudahan supaya gue tuh jadi lebih baik gitu loh Ya kalau pun emang langkah ini gue salah Artinya nanti gue minta maaf gitu Terus ya gue akan follow lagi mungkin <laughs> Dan akhirnya gue akan mencari tau mungkin ada hal lain yang bisa gue lakukan supaya gue gak toxic positivity lagi gitu tanpa harus unfollow teman gue sendiri di instagram di sini sih gue juga minta mohon doanya aja gitu ya, yang terbaik buat gue atau buat lo juga yang merasakan hal yang sama mungkin kalian di sini juga ada yang uh, sedang berkutat di masalah seperti gue kita sama-sama berdoa aja supaya kita tuh terhindar dari hal yang seperti ini dicari jalannya supaya kita lewat dari hal seperti ini dan akhirnya kita bisa jadi lebih baik lagi ke depannya atau setidaknya kita berdoa untuk ya kalaupun gak bisa diobatin kita berdoa untuk kuat menghadapi hal ini gitu. loh Oke sekian dulu sih konten gue kali ini ya. Waduh ini mah konten curhat bukan deep <laughs> Tapi ya di sini gue menceritakan bagaimana penggunaan sosial media. Gue harapin sih di sini yang nonton juga tahu dan oh ternyata seperti itu atau relate sama yang kayak gue rasakan sehingga kita tuh jadi tahu kita tuh mau ngapain. Kalau misalnya kita mengalami hal yang sama atau yang jelek ini tuh kita mau ngapain sini gue mau ngasih lihat penggunaan sosial media yang menurut gue sebenarnya kurang bagus yang dari pengalaman gue ya jangan ditiru kita sama-sama cari bagaimana cara yang paling benarnya salah satunya adalah ya tadi dengan unfollow itu kalau misalnya salah ya balik lagi tadi ya kita cari cara lain oke sekian dulu konten di kali ini kurang lebihnya mohon maaf gue Wirman Keep Rocking Headbanging cabut dulu bye bye, bye, -bye.